Halo teman-teman, kali ini aku mau sharing resep sayur bening oyong sahun. Pertama kita siapkan dulu oyongnya, kemudian kita kupas sebagian kulitnya yang kasar Sudah terkepas semua ya Nah setelah itu Baru deh kita cuci bersih Lalu kita potong-potong Oke, sudah terpotong semua Kemudian kita siapkan bumbunya Daun bawang, daun salam, tomat, kencur, laos, dan bawang putih Kita siapkan daun salamnya Kemudian laos Kemudian kita potong daun bawang Selanjutnya tomat Oke, sudah terpotong semuanya Kemudian kita rebus air Di dalam panci Sambil kita siapkan bumbu selanjutnya Kita masukkan garam secukupnya Kencur Dan bawang putih Kemudian kita tumbuk Sudah merata, kemudian kita kumpulkan Jadi satu Masukkan bumbunya ke dalam panci Yang sudah mendidih Kemudian bumbu yang sudah kita siapkan tadi Selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah dipotong Dan sepotong gula merah Masukkan reka secukupnya Lada bubuk secukupnya Dan kita tunggu hingga mendidih Alhamdulillah sudah matang Kemudian kita siapkan sahunnya Kita ambil beberapa ikat sahun Sesuai selera ya Kali ini aku ambil 4 atau 5 ikat sahun Ini juga bisa menjadi salah satu pengganti nasi loh Kemudian kita siram dengan air panas Dan rendam beberapa menit Kemudian kita saring dan siapkan di mangkuk Taras sudah selesai Kita bisa masukkan sahunnya ke dalam sayur bening oyong Dan siap untuk dihidangkan Teman-teman bisa coba di rumah ya Ini simpel banget resepnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like and subscribe